Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Siap melawan lojo burung. Siap. Siap Oke siswa tebur Yuk yuk latihan yuk Hai, sih. Ini siap tempur, benda siapa? Yuk, karo ya. oke, oke. Sip, siap. Siap, hai, hai, hai, hai, hai, mati tapi pasti mau menang hai, hai, jenengi kaya hai, hai, hai, hai, gera. Amin. Berserka. Apakah kita bisa menguasai Indonesia? Bisa sama. Bisa Mudah itu kemanduan soalnya itu sepele. Yes. yes. yes. yes. yes. yes. Oke, okay. Gen. Yuk, kita harus menguasai Indonesia. Yuk. Yuk.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 dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta